Hai nama aku Bayu dan selamat datang di channel aku Kali ini aku akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan dunia pekerjaan di tengah pandemi COVID-19 Seperti kita ketahui bahwa penyebaran COVID-19 menyebar di seluruh dunia dan pastinya berpengaruh terhadap perekonomian dunia tak terkecuali negara kita Indonesia Peningkatan kasus COVID-19 yang selalu bertambah setiap hari membuat beberapa sektor menjadi terganggu Sektor yang terdampak akibat COVID-19 yang pertama adalah sektor wisata di mana negara yang melakukan lockdown, maka turis akan dilarang masuk ke negara tersebut. Tidak hanya turis mancanegara, namun juga berpengaruh terhadap wisatawan domestik di mana mereka juga akan dilarang untuk berpergian ke tempat wisata. Selanjutnya adalah sektor manufaktur, contohnya seperti negara Italia yang memproduksi produk fashion seperti tas, sepatu, dan pakaian. Salah satunya adalah brand Gucci. Jika biasanya mereka menghasilkan 1000 tas dalam satu bulan, namun sejak Februari lalu turun menjadi 450 saja. Selain itu permintaan untuk bulan Maret, April ataupun Mei juga menghilang. Selanjutnya ada sektor ekonomi. imbas pada sektor ekonomi akan terjadi akibat efek domino dari melemahnya sektor-sektor lain. Investor akan menurun atau bahkan menghilang seperti yang dialami oleh negara Italia. Di mana negara Italia mengalami lockdown, jika orang tidak bekerja maka mereka pun tidak akan mendapatkan gaji ataupun bayaran. Selanjutnya ada sektor transportasi. Sektor-sektor transportasi seperti ojek motor hingga maskapai penerbangan tidak lepas dari dampak COVID-19. Seperti saat Jakarta PSBB, ojek online dilarang untuk mengangkut penumpang, ada pembatasan pada kereta, ada pelarangan penerbangan, bahkan ada pelarangan mudik. Selanjutnya ada sektor sosial. Lockdown jelas akan menghalangi dan mengurangi aktivitas sosial masyarakat. Di mana kita dilarang berkerumun dan menghadiri acara-acara termasuk beribadah. Di mana kita disarankan untuk beribadah di rumah masing-masing. Pas bulan puasa kemarin tidak ada taraweh, tidak ada sholat jumat, bahkan lebaran pun tidak ada sholat id. Dan tidak ada acara berkunjung ke rumah saudara. Atau tidak ada acara kumpul-kumpul atau kangen lagi. Sektor yang terdampak corona yang terakhir adalah sektor pangan. Seorang ekonom mengatakan apabila lockdown dilakukan, bahkan di Jakarta saja sudah dipastikan ketersediaan pangan akan terganggu. Menurutnya, sebagian besar kebutuhan pokok berasal dari daerah luar Jakarta. Arus distribusi barang akan terganggu jika adanya lockdown yang ditetapkan. Selain itu, kelangkaan bahan pokok sudah pasti akan menyeret kenaikan harga. Dari semua sektor yang udah aku sebutin, apakah perusahaan tempat kamu kerja sekarang yang termasuk mengalami dampak dari COVID-19? Jika perusahaan tempat kamu bekerja atau usaha kamu tidak mengalami dampak dari COVID-19, berarti kamu harus banyak bersyukur. Karena, tahukah kamu bahwa banyak sekali perusahaan yang menyatakan bangkrut atau terpaksa harus melakukan PHK? di mana pemerintah menyebutkan bahwa angka pemutusan hubungan kerja atau PHK dampak dari Covid-19 telah mencapai angka 3 juta dan diperkirakan akan bertambah sampai angka 5 juta lebih. Wow, sungguh angka yang luar biasa. Di masa berat akibat pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang mengalami krisis. Lima bulan pandemi, banyak perusahaan yang harus berhutang, dan juga banyak perusahaan yang bangkrut atau terpaksa harus tutup. Belum lama ini, aku baca berita tentang beberapa perusahaan besar yang mengalami bangkrut atau tidak bisa berproduksi kembali. Seperti perusahaan ternama Amerika, Victoria Secret menyatakan bangkrut, Zara menutup 1.200 tokonya, perusahaan Nashville menutup 4.390 tokonya, Chanel, Hermes, Rolex tidak bisa lanjut produksinya, dan masih banyak lagi perusahaan yang bangkrut atau tidak bisa melakukan produksinya kembali. Padahal mereka adalah perusahaan yang besar, dan bagaimana nasib perusahaan yang skalanya lebih kecil? Oleh sebab itu, apabila perusahaan kalian masih bisa berjalan, masih bisa beroperasi, gaji kalian masih full, kalian masih bisa kerja di rumah, berarti perusahaan kalian harus kalian perjuangkan dan kalian harus jaga. Karena tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat berat, di mana tahun ini adalah tahun yang sangat menguji kekuatan dari sebuah perusahaan. Tapi berbeda jika kamu memang mempunyai masalah dengan perusahaan tempat kerja kamu sekarang Contohnya seperti masalah dengan bos, masalah dengan teman kerja Atau mungkin masalah dengan sistem kerja di tempat kamu Atau gaji kalian juga dipotong Atau kalian tidak diizinkan untuk kerja dari rumah Atau masalah yang lainnya Buat kamu yang udah merasa gak kuat banget bertahan di perusahaan tersebut Atau kalian mungkin udah muak banget Dan kalian mau resign Kalian harus mempertimbangkan beberapa hal ini yang pertama, pastikan kalian sudah mempunyai pekerjaan baru. Buat kamu yang pengen di tengah pandemi seperti ini, sebaiknya kamu mempersiapkan pekerjaan baru jauh-jauh hari. Karena proses rekrutmen karyawan biasanya berlangsung, emang tidak cepat dan biasanya berlangsung sekitar, ya sekitar satu atau 2 bulan sebelumnya. Selanjutnya sebelum kalian resign, pastikan keuangan kalian dalam keadaan sehat. Sehat di sini paling tidak kalian mempunyai tabungan untuk 6 bulan ke depan dan kalian tidak mempunyai angsuran ataupun utang yang cukup besar. Selanjutnya, apakah jenjang karir kamu aman? Buat kamu yang fresh graduate atau pekerjaan sekarang adalah pekerjaan pertama kamu, kamu harus mempertimbangkan baik-baik sebelum kamu keluar. Karena apa? karena mungkin pengalaman kamu belum banyak dan waktu bekerja kamu juga mungkin belum terlalu lama jadi kedepannya tidak ada jaminan kamu akan mendapatkan kerjaan yang lebih bagus atau karir yang lebih tinggi selanjutnya, hal yang harus kamu perhatikan sebelum keluar adalah pesaing karena semakin banyak pengangguran dan semakin banyak yang di PHK otomatis akan menjadi pesaing kamu dalam mencari pekerjaan baru jadi sekarang kamu ada di posisi mana? Apakah kamu korban PHK, atau kamu dalam kondisi aman dan nyaman, atau kamu orang yang mantap resign dan mencari pekerjaan baru? Komen di bawah. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan selalu bersyukur, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Buat kamu yang merasa. <kuh> Ini amat yang nyari duit di Jakarta ya. Kamu punya masalah dengan perusahaan tempat kerja kamu sekarang. Contohnya seperti. <tuk>